Halo, selamat pagi warga masyarakat Kabupaten Maluku Tenggara yang kami cintai. Apa kabar semuanya di pagi hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Bersama kami tim dari Dinas Sosial Daerah Kabupaten Maluku Tenggara khususnya pada hari ini yaitu Sabtu tanggal 25 Juli tahun 2022 Dan tepatnya kami tim dari Dinas Sosial Daerah akan mengunjungi para korban bencana alam angin puting beliung yang tepatnya di Ohoi Atwear Aur dan Ohoy Yam Timur Kecamatan Kebesar Utara Barat dan Kecamatan Kebesar Utara Timur yang dipimpin langsung oleh Bapak Yudi Usman Watanubunese selaku kepala bidang rehabilitasi dan perlindungan sosial dan kami para petugas tim dari bidang rehabilitasi sosial dan perlindungan sosial Dinas Sosial Daerah Kabupaten Maluku Tenggara di pagi hari ini semoga perjalanan kami di pagi hari ini Dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa dan ikuti terus video kami sampai selesai dan jangan lupa like, comment dan subscribe. Sekian dan terima kasih. Okay, dan untuk diketahui bahwa arahan dari ketua tim di hari ini yaitu Tim Satu yang bertugas di Hoi Atuir Al, Kecamatan Kebisar Utara Barat, dipimpin langsung oleh Bapak Titus Welirubun Esos, selaku Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Susila dan Korban Perdagangan Orang di Dinas Sosial Daerah Kabupaten Maluku Tenggara, bersama tiga petugas dari Dinas Sosial Daerah yaitu. Bapak Chan Kurubun, Bapak Reino Rambrusung, dan Bapak Umi Sarabuki selaku petugas dinas sosial daerah di Kabupaten Maluku Utara, yang bergerak tugas di hari ini sesuai suatu tugas yang dan untuk diketahui pada hari ini yaitu Sabtu tanggal 25 Juni tahun 2022 sesuai berita acara terima Barat Nomor empat nol nol titik empat garing dua garing tahun dua menerangkan dengan sesungguhnya yaitu pihak pertama atas nama Bapak Yudi Usman Otonobun SE nip satu tujuh empat enam jabatan kepala bidang rehabilitasi dan perlindungan sosial pada dinas sosial daerah Kabupaten Maluku Tenggara selanjutnya disebut sebagai pihak pertama dan selanjutnya disebut sebagai pihak kedua atas nama Reina Janto Reneo dan saudari Selef Watubun Alamat Okhoi Atwer Aur Kecamatan Kebesar Utara Barat Kabupaten Maluku Tenggara dan untuk diketahui bahwa pihak pertama menerangkan dengan ini telah menyerahkan kepada pihak kedua. Dan pihak kedua telah menerima dari pihak pertama berupa barang buffer stock, korban bencana alam, angin puting beliung. Di Ohoy Atwearau, Kecamatan Kebesar Utara Barat, Kabupaten Maluku Tenggara, tahun 2022. Next, kami dari tim dua. Hari ini juga bergegas dari elat kebesar menuju ke... Kecamatan Kebesar Utara Timur yaitu Ohoyam Timur Namun terjadi sebuah musibah pada saat kami tim 2 sampai di Ohoyamru Jembatan penghubung Ohoyamru ke Ohoyam Timur Amru ketawa patah sehingga mengakibatkan mobil dan motor tidak bisa melewati jembatan Dan sampai saat ini tidak ada jembatan alternatif menuju ke Oyam Timur sementara waktu. Namun kurang lebih sekitar 30 menit waktu Indonesia Timur, para pemuda dari Oyam Rong berusaha untuk membuat jembatan darurat yang dibuat dari papan, batang kelapa dan batu-batuan yang sementara waktu bisa digunakan dalam pembuatan jembatan darurat saat itu juga. Dan akhirnya kami bisa melewati jembatan yang ambruk itu dan untuk diketahui buat saudara semuanya bahwa pada saat itu juga terjadinya pendobolan pembayaran alat transportasi khususnya kendaraan roda 2 dan roda 4 dikarenakan jembatan penggubung dari Oireamro ke Oyam Timur menjadi dua kali lipat khususnya kalau dari Kebesar Elat sampai di Yamru kita harus bayar di lokasi jembatan yang patah dan kalau mau menyeberangi ke Oyap Timur dan wilayah lain-lain itu dihitung mengkos kendaraan yang baru lagi khususnya kendaraan roda dua dan roda empat. oke okay, ini keadaan di Oyap yang timur khususnya di belakang gereja darurat sampai di rumah korban jadi untuk diketahui ini air dari sungai tadi di merembes sampai ke rumah warga jadi ini kondisi air semua yang menurut sampai masuk ke bawah. ini sekarang kami berada di kediaman kurban banjir saya dan para Kabit sementara berada di rumah kurban oke kondisi rumah dari Bu Valentina Tunianan bersama bersama dengan Pak Kabupaten Yudhi ini kondisi adik-adik bagaimana kamu harap bermain apa? lumpur? kak? aduh apa-apa deh? ini kondisi Hey guys. Eh, ini... Ibu Valentina Tuniyanan. Sesuai hasil identifikasi kami, tim dari Dinas Sosial Daerah Kabupaten Maluku Tenggara. Dan untuk diketahui bahwa tim 2 dipimpin langsung oleh Bapak Yudi Usman Qudi SE selaku Kepala Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial di Dinas Sosial Daerah Kabupaten Maluku Tenggara, bersama satu petugas dari Dinas Sosial Daerah yaitu Bapak Antonis Narwadan yang akan langsung ke Oyam Timur, kecamatan Ketisaru Utara Timur. Pada saat ini terdapat dua buah rumah yang tergenang air dan lumpur. Dan untuk diketahui bahwa Tiga kepala keluarga yang menempati rumah tersebut kini mengungsi ke rumah tetangga, yaitu Bapak Alfonsus Temerobun, Bapak Odfrey Temerobun, Bapak Petrus Naeul Temerobun, dan Franciscus Temerobun. Demikian laporan kami dari Dinas Sosial Daerah Kabupaten Malaya, Tenggara, untuk diketahui sebagai laporan terbaru, khususnya dalam penanganan musibah korban banjir. Pada OEM Timur, Kecamatan Kebesar Utara Timur Untuk itu, kami dari Arunia Sosial Daerah sering menyiapkan buffer stock Dalam rangka penanganan terhadap empat keluarga yang terkena musim banjir Sekian dan terima kasih